Allah rahmanul rahim bahwa itu makrifatil horib itu, utawi biro-biro fakta ngerteni ini laphat sing horib. Makrifatuhu hadal fani, utawi ngerteni ini ke lapan ilmu fatir itu dua ahli tasiru do riyatunku barang sing mesti kenisaya antarasane. Olah dawo sobo azhar kasih silburuhan ing dalam kitab turhat. Dawe ngerten. Yah tajubuto sobo alkasifuang sing buka, buka andalika sanggen. Alfat berwadiba, alfa berwadiba, alfa alfat alfa berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, hurufan berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, hurufu berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, alfa berwadiba, alfa membicarakan an alfa Payu yakhudhu muqaddimin 'ala bawdzaalika mungun-munguna ma'anil huruf ning kutubin sanging Wa asma' 'ala asma' AFKAL kutubi ahli sanging boro KITABE kitab imam syuti wa apa ilahi Al-Akhidina kan ngakwa asadilan bira-bura murid Ibn Abbas Al-Akhidina kan ngalap kabe anji sanggir Ibn Abbas Ba'inahumau saat namanya kelakuan waroda tumuk anhun sanggeng Ibn Abbas dan aswadih Apa ma'am berkara Ya setau ibu kang nyukupi apu ma'am Ngeratani apu ma'am Tafsira bil-Quran yang nafsiri wari bil-Quran bil asani ini jilin bira asal sanat aswadidatikang tutup Aswadihatikang sohid Nima bahaya nisa yang berkara waroda tumuk anji bin Abbas Sin mintori ibni agitul Wa min, min aswadih turuk Waja utawi iki ila sanid iku minasofit turuke sing pirang-pirang sae riwayat anhu anib nyabasin. Wasaqalan ngiringno manane murut nasab astunuti fil itqon jami'a ma'ika baben perkara wa rabbamid dalal wa fil isqon wal isti'ab meratakan haddajantar tekno ala suwari ing ngadase pirang-pirang sura. Eh kula takno den gayane kaya wong alim lafaz sing perkenale ra roh menela pak. Wae, ya bale ni terkenal wae. Ora roh apa menela pak? Tapi gayanya kok yang pinter mbak Kas, wah mantas abah bahwa omen, apa? Patuh pakai gurapa, aneh ane, ane yang di sini kuliah nih rasulah di nesoleh, anak ane yang seiki, sangat ram, Buat nanti kertanya Barukah Kan beliau menyebut Wasah kosuyutiyu fil itkon jami ama warodani dalik Ala wajil itkon wal istiab Murad taban ala suwar Tak terang no ya Ben Gaya ini kosong pinter Kenak manani sing-sing terkenal terkenal Kenak manani amanu gobo. Iman tak percaya Tak aman Ayo situ-situ. Andi ya ini kalau lagi terkenal amanah terkenal iso. Amanah iman apa sentosa apa percaya apa orang jelas <SILEN> <SILEN> aman aman iman itu orang oh, jelas oh, ra jelas moten-moten buyun nitenan begini misalnya ini penting ya amina ya'manu amnan itu maknanya kan aman no? segala kita sepakat dari amina maknane aman aman itu terbebas Semua masalah kemudian diikutkan wazan af'ala jadi aamana apa Aman. karena ada dua hamzah menjadi idrom terus nama, yuk minu, sehingga sisi itu masih dikenang Rasulullah ketika ngendikan al mukmin man al mukmin Singgara orang, -orang mukmin itu orang lain itu aman Orang kebodoh Jadi orang, -orang mukmin kok tukang bodoh niku ya masalah kok sing mukmin itu Uang dia itu. Nah, nah, terus kedua, wal muslim man salimal muslimun, muslim, muslim itu maknanya sih selamat. Sopo muslimiku, si mongjoh selamat kalau di ini. Jadi nak kuciumu diizinkan. Terus melarat, buat melarat mau kue. Berapa sih? Berapa sih? Eh seremnya, mau ngeleng tak ada nih. Gak ikut sama koro membungilin penting, orang ora urusan pribadi hehehe, pentau penting, <laughs> <cepet> <laughs> Wong nak apa quran nggak? Lalu, ah, luar waktu suatu berarti pejabat langit. Ah, ini bumi ya, Berair-air itu. Tak selain ini. kadang-kadang lafat wasia itu yang dikenang untuk definisi. Makanya, nanti yang diinginkan, Al-Muhsren, Kemansaliman Muslimun, mendisalih, bayat. Jadi, nak Allah wong tukang ngelek-ngelek wong liyong, nanti membunuh karakter, membunuh masa depan. Ini punya rapati Muslim di definisi itu. Nah, Maksudnya, orang anti kafir masy... tapi rapati Muslim. Saya orang kiai ID yang semestinya itu ngaji, 4 ya cukup mana cukup, Bayu, ya jadi Rizky jadi ini, ya jadi Jadi, 1000 tadi, 1000 tadi, 1000 tadi, 1000 tadi, 1000 tadi, 1000 tadi, 1000 tadi, 1000 tadi, 1000 tadi, 1000 tadi, 1000 tadi, 1000 tadi, 1000 tadi, 1000 tadi, 1000 tadi, Dang ya, misalnya orang berapiqku, aku yeah. duduk melarat. <laughs> Masalah kan, terus akhirnya apa jawab? Berapa jawab? Nah, <laughs> buat ini tenang. Nah, melihat itu muslim ya benar-benar dari kata salimano. Nah. Ada nanti nanti kan al muslimu mansalim al muslimuna min disani wa nah al mukmin juga sama al mukmin man aminahun nah snow you uang mukmin uang liyauu jadi aman bagian riwayat sing wong uang liyauu selamat min bawa ikihi, selamat songkomusi musibah ini nah, nah saya ki ngono lah kok saya ki uang saya iman iman be allah saya tasdeh itu darah nih mukmin maksudnya nak kue wes iman be allah kue selamat dulu akhirnya tetap kata iman itu aman itu, ya tetap selamat Lain yang dengan Raden Asnawi, Alaman, Alaman, Indonesia Bali loh, iman Indonesia aman macam-macam ini. -macam. Soal hasil itu masih dong ya. Nah, lafat itu itu kategorinya ndak korek karena bisa dilacak loh, no? bisa no? Dilacak Bisa. Nah. Terus tidak menjadi alamiah, bos di bingung dibuang. Biasanya aku bingung ya, syarat yang pintar Nah terus tidak menjadi alamiah dulu Kenapa tidak? Tidak menjadi alamiah itu dia masih makna percaya Mulanya ketika anak-anaknya Nabi Yakub Itu roh gelagat bapaknya e, rapati ngandel Anak dulur-dulurnya Nabi Yusuf itu kan berarti bin Yakub, Yaakob no? Iku kan direputasi ya Dulur-dulurnya Nabi Yusuf Itu tahu menyemploknya Nabi Yusuf Di huayah Badil. Jumlah Lego ya, anak-anak enak di Yakob ngomong dengan apa Wama anta di mu minilana walo kuna so tikit. Ya benar wama anta di mu minilana walo kuna so tikit. Jadi dia Pak jenenganur apa? Kal ngantul pulau. Baik ya wushung si tetep jenantata porak. Hai <laughs> nah, kumuk mending kono rafa muk mending amanat akhir lewali melahir wamala ikatihiwaputupihirus. wa di dong ya. Mereka bisa nganggup makna wassiyah no? Masa ngantil aku, mau, aku, mau ngasih <tuh> <tuh> Yo, gue, mpok, aku yang suai aku Ya oke Mereka salimnya aku orang ngantil Ini sementara ya sementara Jadi orang ayat ini Wama antah bimu'minillah Walaupun na so, Mereka gelagate ya no, Nabi aku ketawa gak ngantil Loh no? Anda, Lionel, ala kakek. Merkoku di bodoh di bola. Memang ini memiliki busuk wajib rangkaian. Merkoku di bodoh nih. Bola, dari akhir bulan, disaur awal bulan, tiga, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, kalau Ka hal hukum alaihi illa kama alaihi ala akhihi alaihi alaihi alaihi tak percaya alaihi alaihi bodoh alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi masalah. Apa alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi hal alaihi alaihi alaihi kama alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi tak lepas alaihi alaihi akhihi alaihi alaihi alaihi alaihi ngasih, Saatnya buyutku tidak dibutuh goblok dong? Nah itu ngetikannya ngomong Nah itu terus dari anak-anak Ewa ma'anta di mu'minin Tapi mukmin mu'min ini orang mu'min alamiah yang maknanya man'amana gila'i wal yamil Tapi mujarodut tasdik Ewa ma'anta di anta lana Tidak dong? Wah pinter kayak ngaji aku pinter Ngaji ini jadi ngaji tenan ya, ngaji ulumul koran tenan orangnya ngaji jidazah ijazah ke di duit, mau ke di duit roh, roh, nang mati, kan no, no. ada, seakan surat roh itu no, no, mati, no, mati, mati, ya dia nang mati-mati-mati nih ijazah. itu seakan surat roh itu, usul kok dia fungsi ya <laughs> ya, kalau ada komunikasi di apa itu, tak kon komplain itu kok, kalau masih ngejazah pertama ya balik api wakiyah nasibnya di terkenali gua cuan cuan nah yusuf mari lah gak ngono aneh aneh itu ono yang ono oh, aneh bergabung ke berarti kueh sing aneh, <tuk tuk tuk tuk> aneh. aneh kueh sing oh, no, aneh, Ono aneh bergabung ke berarti kueh sing ono aneh bergabung ke arah, atau muwallah din ora Mu orang bahasa Arab di Arab-Arab akhirnya orang Arab juga kangen lakuk sakit ke Ziyoiso sebagian aktor yang orang, ini orang tidak Arab berarti gelam-gelam bahasa Arabnya di Arab Hampir menikung, masih majani video di Hidup kira kita, Dong dong, atau dong. aku, dong, Dong ya akhirnya itu terus sore, ombang tuga rembang, jombang yang padi kok kok, padi, dia mau ngomong rembang lah lah yuk, paham Yo tuh coba kasih, apa? Re, re, re, re. Apa re, re. apa? tuh apa? kalau gue mau mangkal hamdan ngomong ya? apa? rayu <susur> <Re, re. susur> <Re, re. susur> <susur> Untuk doradi lagu seni gorib, sehingga lafat lafat gorib itu lama itu terus hilaf. Hilaf, saya itu Quran memaklumatkan diri Quranan Arabia, terus orang yang konvensional darah ini kudu bahasa Arab ansih murni tapi ketika ulama-ulama, pendapat gak realistis maksudnya Arujian, mengikuti Al-Qur'an bahasa Arab termasuk sing mu'arab, saiki ya jadi nah, itu Ibrahim, sudah ya, Arab, Mikael sudah dianggap tapi kalau fanatik itu Arab, ya beli rupiah aktor itu uang Palestina berarti kan pakai bahasa Ibrowni dong ya? Eh? mereka aktor, misalnya Babilion kalau unzila alal malaikah ini Babili Babil itu tetap mau muncul Babylonia, Babylonia Irak nih, dong ya. Akhirnya laphat-laphat ngono itu paling riskan terjadi kiroah sabar. -ah. Mergo dari awal udah gak bahasan ini. Nawa betul, betul banget. Sekarang ini ada gampang. Wong Jowo nyerita Inggris. No Wong Inggris diwe, gue muni England, gue muni Inggris. Wong <g FM: tane epikata> londo muni nederan wong muni. Wong ramelok di bahasa, kok ngubah. Po wong londo ya rafel. dia ini yang ngerti, naung jowo nulis jowo. dia ini muni Jawa. Seng muni Jawa dia sopoh. Ya karena nggak bahasanya, apa? Ilatih otomatis nggak bisa. Paham ya? Masih orang Indonesia paling pinter sekolah neng Jerman, Ya orang Jerman tulis Jermani, nanti itu mana Jerman? Seng wong Jerman, renye ngerti nak orang Jawa nggak ngabuburit, double zui, udah nih terus-terus Jepang, dong ya bodoh, seng ini kan bisa ngaji ajar, naik sini ngarep, ngarep nggak ada lari, yes yes pok ada di Jawa Kabe, solikan itu disolekan, padahal solihan kayak Ali Imran, Nge ya? <laughs> apa? ngali, ngali ya? <laughs> Ayo, ngali. Mulai keangkat, ada si tulis ngego'ain Tulis oh, N-Kil, okay. Ngalih <laughs> <laughs> Ya ada? Mekorah berasa, ini apa? Apa itu apa? Tidak ada setelah N-Kil, Ngalih ya? Ngalih ini, bro itu soalnya A-In Jawa, apa? Roktilnya alamin, dong ya, Makanya yang potensi atatur mu'arroh jadi Mikael, dia memang itu mu'arroh nembak, muarok di Arab Itu kalau Jawa Arab, durian al Arab, terus tiga, ya boh Arab, kudus, kan, misalnya al Arab, al ya kudus, kudus, al jadi, itu terus mulai terjadi, terjadi, no no, tahu, terus, kayak, kayak Kepahalikaya apa ya pak utumi <tansi> ba'al horibu makna aneh di Al-Qur'an Ustuskila jenis kalna padukulul horibu melebuni lafad horib di Al-Qur'an Ma'ana salamata serta selamat neslamat minal horobasain unsur aneh Kumin surutil faso khas tengah-sangin syaratnya fasih Bahasain saudara fasih nak lafati orang aneh Sohwal Qur'an ukhali di Al-Qur'an kalam u'assohul kalam u'assohul kalam Fajibu muka wajib wajib wa'akuna intonopo Qur'an ukhulian ku sepi sepi midhalika sanggin horobah Ujibah paham pokoke jawab apa hadal iskal. Bian al-ghurabah kan saktene ana iku lahadh tetep kedekoroba -ke makna yana te makna lho. Al makna awal itu istimalah laziku nganggo lapak al-wasi kang asing, wairil manusi kang ora jam biasane, wairil manusi istimali kang orang sing biasa ana pembuangan. Wa hada tawiji -taw ku memasang ing yuhilu kang nyacat omah fisakh lawan fasakh. Wal makna sane iki Aku iku ngembara perkara lamat khala kang ana nggon masuk iku mujud di pendapat sing dalem. Baliyar jiu bali balik oba makna umakna nemmah Ilar nakli maring riwayat Misu qaswaroh lil asad Itu lah apa Ka'anahum humurum mustansiroh Farras Qaswaroh nah, Ayo saya ngapalapakan Ayo benar-benar latihan Ka'anahum humurum mustansiroh Farras mengkoswaroh Jadi wong kafir-kafir Gak gelenggurungan no Quran Iku ditaspirin no Allah Kayak melayu nefimar roh macam lu wangel lu mursimong itu koyok orang loh panjenasa tuh gambari singgol, ini yang jowo ya, mau repot temen. Iya, itu pengagum gambar. Ya, ya kaan lahum humurum mustantirok faros. Mereka nggak mendengarkan Quran, itu ibarat si marsi-marsing berharian songko macam. Jadi, lu um, nak ragadat solat, lu mau nopo Quran, lu mau Makanya, aku yang nongol macam Quran, itu si <tuk> <tuk oh. Mani, bina, tako, i, kenapa dikirim ke Itu ya, untuk barat, saya tapi nanti saya baru berakhir. Mau orang, orang, orang-orang, orang teman, kalau saya mau coba, ini malaikat? Kenapa kita tenggoran? Semua coba nemu kalau dia musuh ulon, rival ya hisap, kan... <tuh> <tuh> <tuh> Bisa, ya bedah si hisap lagi geding Qur'annya kan binari nama oligina fihan bang ya, geding Qur'an enggak masalah sebenarnya sambandangnya kan mangelo tenang geding Qur'an lo enggak ngali roh masalah kan <tuh> biasa ya geding koncor aja biasa, biasa, senatullah buduh no. mesra paling girang. dari barikulir, ya. saran ah, ulama-ulama argumentasi Quran <Silion> Quran Artinya gini, ada lafat yang di Quran itu orang Arab modern itu nggak tahu. Tapi setelah dilacak di si'ir sebelum hijriah atau sebelum kenabian, ternyata diketahui. Dari Ibu Nabas yang suang pinter, kadang rapat itu nggak ngerti. Tapi setelah beliau belajar si'ir, ternyata tenang rapat itu ditemukan di siir, -siir kuno. Jadi kemahannya kalau wali itu istilah, singkok kiai wira roh, seboleh coba sentuhkan, dalang, roh. Mergo berkaitan bahasa dan jalan luar biasa bahasa, -bahasa kuno pada ibnu abbas mungkin gak ada lapat koran tertentu barengan sisiir roh, no. no. no. no. lewezini ikhtijat bisik sih, namun ikhtijat bisik sih, yes. maknanya ibna abbas akhirnya muci, as-siiruh diwanul arob no. as-siiruh mm. diwan diwanul arob wutai siiruh diwanul Arab. khazianai wong arah no. itu mungkin, no. kalau kan gagah kitab warah ini termasuk kitab etkons itu memang Ibnu Abbas itu pernah ditanya lafadz lafadz Quran udah lulus si karena lafadz itu sudah tidak diketahui, no? tapi saat Ustaz Ibn Abbas ngaji si'ir R no? nama, ngaji nama no? si R si itu harus diketahui. Itu bahasa Jawa tentang sekerta bahasa kuno kuno. Kayak ngaji dalang lah, terserah. Kayak saya gitu darah kan gong misalnya. mungkin orang dulu nyebut itu gunung, ya? Kalian mau nikuh? Wong saya wong ini ini kere. Wong kurang misalnya darah opo. Oh, kere namanya opo. Nah, cara gini, kanonong lu kaneh. Maret kere, parah nih. Kakak parah sih. melarat kere, parah gitu. Parah, parah, di kere parah, parah, parah, parah, parah, kirimu nggak seklire mau mau mau itu kira kira. <screening arguing> La, <uemmatull> ya bunang -hmm. kan bahasa Ya, kaya lah, saya, saya, saya saya jadi, Contoh ya kita so. tak wacana yang bentuk baru, kayak Abdul bin Abdul. Soalnya ngaji santai, nanti hormat Mbah Mbah Bulogi, gitu atau hormat Buwir, apa penting? Nah, penting. dihormati, rapeteh, tapi di rumah, teman-teman, kalau atom disahkanin, lah, lho, hormat Buwir? Hormat ya, sujud-sujud, lah, Hormat itu biasanya, Nah, gue jenis takake, mau ngusah percaya? Nah, wa kalau wacawain, 9000000 ruah, 1000000 ruah nih, mohon ruang namanya. Ini tanggaannya, anak, ustadz, ke dua salah, sun, firma, kitab itu kan, mau gulai ini ngomong, oh, naga kitab eh? <tatu 273> tuh. Nah, sing tahun mondok, usker, dusan, tau, rumit. Biasanya kangkang, sing kera, jadi dia ini kitab tuh, persis dia. Diring ke sihir. Tinggi, batang, sing kasi kasi suka, copot pipet, ngarep tuh. Sing kere, becek, mau pergi karena tipe kitab tapi kan so tapi Orang kita para terjemah terjemahan, terjemahan jujur, orang parah, parah, parah, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, Bismillahirrahmanirrahim. Terus sih, sih, sih, sih, sih, cerita ibnu Abbas. Anil sih, izin. Akbirni angkori ta'ala wabtahu ilaihi wasilah Nah ini Wasilah itu bahasa Arab resmi Itu maknanya itu pepantaran Tapi ini Arab kuno alwasilah wasilah Al-khajah Jadi was'alu lanjalu asirokabe ilaihi maring Allah Kejalu al-wasilah ta'in khajatum Ini istri sosong kitab ini juga kita jauh bantah wail well, ta'riful arak dah liqala na'am amma sami ta'an taronya inna rija lelahum ilaihka wasilatun iya hudu katakah khali wa ta'amah wong wong maring kuweku duwe wasilah, mana ini duwe buntah wes well, kira sambandang kunang, tapi kulah sering wasilah, berarti sering buntah <tuh> nah, tak wajah no contoh piro, tahu pun apa-apa, <tuh> ini bisa kuras loh Gue harus pantes-pantes telu ya telu ya Makanya ilmu murah cukup Bingung kan Lakot kholak nal insana fi kabat Kiki jawa namanya kan sering aku Biar menurut saya dalam kangelan Nah ibu nafad sebut Khol fi'tidalin wasti komatin Jadi lakot kholak nal insana fi kabat Manusia itu tak bikin dalam desain yang utuh Dalam desain yang serah Nah cara kita kitab ini Kitabnya Wal tariful arab Dalek koala naam, kami yang kami tak koala lapit pinpropia bahwa Yakult. Terus saya bersukma wakoh malhusu mau fi dapat situnggar. Jaga di sana bergihi, sana bergihi. Wang Arabu nak darani kilat itu daun uno, tapi kok ana sana nggak alif alih bingkong sana. Aksana adau ya, jadi lafat sana di makna dahu arab ya da da padam. Da hamzah enggak diketahui padahal orang ibnu abdas delok diwan ya mungkin lah, saya contoh gampang gini lah gini wong Jawa, Wong Jawa juga kuno-kuno sangin ini bisa kayak aku kan rata unu kan lah, bahasa apa, mak goblok nemen kaya iki agak sering roh itu wong sih tapi nemen jampeng apa jampeng ini apa oh budeng gak, gak, seng roh tapi nemen apa Ya pak gak mung, nak diarah rumpang, nak diarah di jantung bentuk oh, bentuk, terkenal, oh, bentuknya terkenal oh, bintu. stres, stres stres bapak ini wow. oh, oh, oh. gak gak sing awal uh, ini, sing uh, sing apa gak sing misalnya apa, sing, bahasa kuno yang kini bisa naruh, tapi wong kuno pun itu pakaian, pakaian, wong kuno menye ageman, kasih iya, selapa tiruh selatu an ageman, kenapa tiruh? Kanang ya? <SILENCIO> je, kan ya dorong, Tantri, Segerakan dalam ya, Tantri, Uno doang ya, Awe, kan, kan. Ya kan agak lah, Cengkeh itu, Le kirok kirok, maksudnya gue kirok kirok, Kan jaga, Gue sekali Sengora. Tapi ini wong deso werdo, ketika tukaran kotoro sumur dari wong deso anak faktor tuh harus sehingga di sini lagi perso anak faktor di paham ya? mungkin lah mungkin, gak kayak besok Jawa cewek kan gak ada wah ya, gak sebagian orang kan mungkin sekarang, roh mungkin, ya kan mungkin, mungkin, mungkin, mungkin, Iku raba-mba roh, tak marahin waleh ya Yo raba-mu Oh, di bangunan kiri aku, kiri ya Besi aku, oh no, ocole saya Tapi mari motor gue ya aku. Aku dikocok luarat teman. Gus aku milah mati tapi itu mati itu lah Buju ini sudah Oso mati itu mah Mati ulangan Weton bino saya tinggal Batang mulai Lagu gugur Udah pakai sukuk Jadi namanya mati zat perkara mati itu ya Ya Kita ada ya mati itu ada Pemenang mati ini toko ya Untuk muatnya yang paling luas Cuman atau kau sih Kupingin format karena ada ya semati su ya sudah mati, larang, larang mati selamat, selamat, selamat ya si roh-kiroh kenapa kok terjadi hurid neng Quran ada sebenarnya apa, dilihat apa? asyikru diwanil Arab apa asyikru? fa'ilakhofiyamu <sa kanalikani samar <á> alina ingatasi kita apa al-khafuh kurufna al-Qur'ani saing Quran kang anjalakang nuruna ingquran sahabat Allah <name> wabiliwadil Arab <am> rojak nama bali kita ila diwaniha marir khazanah diwanih arok, padahal luwati waktu arok kepanes sihir, faltamas konggolek kita makrifat ada jika ngerti ini mengkono mungkon mengkono gorip atau minggu sangek diwanil arok, makro jamu kono ingat allah bapak syuti atau Abu Bakar al Ambari mentoriki itu makrifat, kal idal saat tungun, nali kandeta kok sirokabe hingston al huri fil Quran sangek laporan singgorip, faltamisu mengkonggolek no hu hingston al huri Buk Quran bukulek visi ini engdalem, si in erkatus si beso cowok Tiga, tiga, kuno kuno tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, angka tiga, tiga, tiga, tiga, angka tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, anak-anak tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, kan tiga, tiga, tiga, tiga, Apa sih? Ada, Surah Al-Dohil Contoh paling gampang ini kus. Mesti ikrar, ya, mau? Apa pertama Three. Three. Apa? Panjang hmm, taplen, kak. <laughs> Ya, contoh paling gampangnya, angkat ya. contoh Lafat yang disepakati itu masih kepake kita iya, Pancasila kan artinya lima sila ya, tapi orang yang diperolevel kan gak roh Pancaiwopo iya, iya ya, itu contoh paling gampang nah itu mungkin, maksudnya kita seorang Jawa kok ora orang Jawani. ini mungkin Jawa Raja ini Jawa lagi termasuk, Jawa kayak nih cara doa paling gampang kita dikatakan jawa yang wongkutan resepsi MC ini kok Jogja Tia ini yang layaknya tidak jatuh Tidak muda Tengok Tia ini, sing <tong> ini sing lakon itu, sing Lakon <tong> Akhirnya diparah nih BMC ini Bah saatnya Lagi dong Mugok MC ini <tong> lasi, lasi ketupraan mulai awal <tong> ya contoh paling gampang ya. <tose> ngolong, tak terutama ini ya, pidato. kan tuh nah, <tose> bapak ya, bopo. Nen, bopo. Nah terus no mawaku afihi bihuiri lughatil arrok nah ini singklo terang nawa umu arrok nomor orang Arab di Arab- Arab no no geologisannya bawa geleng banyak aktor di Quran itu orang Ibroni Berarti kan aja no dan harus dibaca Arabkan karena mau diceritakan Quran ah, Kayak nabi Ibrahim aslinya kan Babylion Irak terus pindah ke Palesti berarti marganya dari Ibroni bahasanya Ibroni terus dibaca Harapkan. Akhirnya kadang Ibrahim, kadang Abraham, kadang bang ya. Lagi ya tadi? asal misalnya il misalnya, il itu dalam bahasa Ibrani kan Allah, noh. Jadi Jabriel maknanya hamba Allah. Tapi kan harus digerakkan il Jabroil. Akhirnya Jabroil, Jibrila, ya. ya kayak gitu loh Karena tadi Allah peralihannya begitu, Allah peralihannya. Naik loh, so seharusnya pinter deh. Istilahnya berbeda pendapat sebab alimati berapa imam di buku ilmu Arab yang dalam tumibane di Arab. No. Ya maknanya ilmu Arab? Wah di. Kalau di Jawa. Padahal no. <laughs> Jawa asli tapi burung Jawanya. No. Di Quran dalam Quran Pak Laksaron. Mungkiri ada ahli ulama. Wa minhum alimam ash-shafi wa Pak Pak Abu Ubedah Alkhoji Abu Bakar wa abnufaris. Kabeiku Allah adami buku yang atas seorang tumibane Muarof dalam Quran. Jadi tidak ada yang mengharap, Kabeh mengharap, Di kata-kata Quranan, Wa kata-kata adalah Walau jahil na'u Quranan, A'jamiyallahu wa s-sila'a ta'ala A'ha'jamiyu, Baru'arab itu A'jamiyu, Wahrah, Nah ini nanti-nanti kita, ya. Nanggu tashil, Berarti apa? A'ha'jamiyu, Dikatuhkan kitab tapitap tapal, Ono sing tahkikil hamqaten, Berarti A'jamiyun, Ono sing tashil, Berarti apa? A'ha' Wantan sing ito, Berarti apa? Aha A'ha'jamiyu, Wakat saudara salam teman-teman banget. Bagaimana sahabu al-nakirah al-ingkar al-alqoil ngata sih wong sih muktab di buku syair dengan tubuhnya berkorok. Minhwi ri lu arab Arab, sangisahani bahasa Arab di Quran dan Quran. Wakala Abu Besa inama ungjilang sih seturun al-Quran-Quran bilisanin peranisan Arab bin Mubin. Famanza makna figurat arfiah, fakot agama. Waktu teman-teman di prahara sukoman al-Qolani tulisan. Gawe prahara sing gedhe. Nah ono wong dari ini Quraniku wong sing ora bahasa Arab. Wahyu kopi duluan ngadep ngadepi hadal hadap oleh enggak pendapat apa macam, menjawab buku idalik, tapi jadinya pendapat yang orang sengen kan? Orang ngomong, wahyu kopi kosok baline ni pendapat nggak, wahana guna galansat sama ibuku enggak enggak kono kono pangguna Alfa jangan terlalu lapat, biar arah piatnya enggak orang Arab, istakmalah kanggunaan orang Arab, ing Alfa toko Alara buang, Araf wajar, langsung mako opo Alfa, maksud fasih koyok, luwak senggol bahwa kamu kau tuh ibu biaya klarat apa atau al bainu penjelasan lalu jalan turun apa al quran quran tetap ono arab tapi saya cumis bisa dibaca arab lalu arab lapa eh contohnya gampangnya dari arab ke indonesia contoh paling gampang majelis dpr dewan perwakilan sajaduan roh sabeh dewan ibu bahasa arab rapiah yuk arab dari arab dewan perwakilan wakil yuk telu telu nara diwan arab Perwakilan wakil, arak, rakyat, rakyat, Arab musyawarah mufakat, musyawarah Arab muafakahi, mufakat itu cocok bangkok Arab ya apa nih, kursi, apa nih, kursi, kursi, apa apa nih, kursi, apa apa nih, apa Masekar banget <tuk> Apa, apa sing keseharian, keseharian? Sing terkenal sampun bakso itu Mas. <tuk> <tuk> bakso itu kan yang sampun-sampun. Oh. <tuk> iya. Apa nih apa ya nah itu kan bahasa Arab setelah menjadi bahasa Indonesia orang langsung paham bahkan kita tahu mau ada yang ngerti ya kan? itu majelis rakyat kan ngerti, maksudnya umum, padahal rasolat tidak tahu ngaji karena sudah milik bahasa Indonesia nah kalau bahasa Ibroneseh tapi orang Arab ya akhirnya Arab ya sudah, ya sudah, ya sudah ya sudah, aneh sudah, ya sudah ya sudah, ya sudah, ya sudah, Meski bentar kia ini bumbu riter, oh cobindernya noh wah kau alalan cewek usop, ah horun birobro ulama singgilio kulu haji, alfa di udah sekalinya ini lalafat, dua arap diatur, kafe Arab, sorhaton, dormurni walakin loba tuh arap, kita Arab di rumah arap, mutasi atun, luwak, sidan, kelam, banget walai putulan orang, atau apa, anak, apa samar tersamar, alak, alak, akhirnya ulama-ulama, kecil, kok, al sila tuh, aki-aki saat sini, udah, arab, duma, tetep ayo, nubiasan, kita ada, ah, walaupun jadi misalnya ngeten coyok tri ek kan ibu bahasa Jawa tapi ada yang Jawa sing wis ora tapi sajane dari awal ibu jowo so. Jawa udah pasti cora pendapat ulama lama iki paham ya bagiannya lo kuen yang daewe boleh disingkutus paling cocok disingkutus paling cocok jeng wong tak lali naik kudus metenya metenya lo lah lah ya misalnya mau kudus lah kan mulai dari dulu gua ya kudus tapi misalnya wong kene kan sakit Masa orang kudus anak apa? Ya iya, orang jayah. Wah, Imam. apa? Bukan yang ini, kan? Misalnya, anak kiai. Ya. Jadi mulai disini ya. kiai. Setelah jantung kiai, Terus anak takut. Masa hantar ini kiai? Ya, kacak ya? Tentang kau gue apa ya ini pasti cepat saya kayak mau lah, med Medini ya misalnya kita orang Tijong, orang Kudus Kudus dia Medini, kenapa ini Kudus anak? nah, artinya apa? sebetulnya bahasa Arab itu mulai dulu ada tapi orang-orang elit harus gak? gak, ya mungkin maksudnya ini aku ya? mungkin enggak lah, kalau orang rembang, orang yang rembang raro orang dolan ujung, kita orang Tijong dia yang rembang, nyebut disana raro kecamatannya raro sangking terkenal <SILENCIO> mungkin lah <no>? tapi <SILENCIO> wong kan sok-sokan komunitas cewek kan <SILENCIO> loh dia otomatis sih kamu kota saya kota gua ya gak <SILENCIO> ya. <SILENCIO> <Kok SILENCIO> ini dulu gak tahu kudus sih orang tapi cari uang jati kan ngomong sih ngape ya Pak baik ini kan modoraro dari kudus gunung no kan, karo, kan. gak ada kudus kok gue anjir buat sama ada daerahnya kan enggak karena anjirnya enggak terlintas kalau itu terjadi di di gus jadi uang enggak bisa komunitas kok orang biasa suka kan enggak bayang kok enggak bayang mergul enggak masuk kamus loh. <tuk> otomatis enggak <agar> bergabung <tuk> loh ini kisah nyata Pulau uh, ini udah murid, tak zakat. Takutnya gini, ya aku yakin gak lihat itu? Ke satu bulan di sini dua juta cukup. Apa saya ketangankan? Dek iso isobek, nongre kok sebulan, lima ratus cukup. Mau tenem, Dia otaknya dia, enggak kebayang. Nama makhluk, kok orang sebulan bisa. Lagu <tuan> nah, dia kok 500 ratus. <tuan> Jadi takok ada Gus di sini, anak saya 2 juta, juta satu bulan cukup. <tuan> <tuan> Pendek, dia naik sumber ya, genggong. Oh no, bulan kok montek 500.000 Nah, naik kau udah kancah Bapak jangan terangkan ya Nah, uang bulan 500 cukup, jangan terangkan padahal menyuntai syekh kardah di tiang biasa, ndak orang kaya, sehingga hebat buat sendiri biasa Tapi dia ini kan tetap pernah nongkrong kok urip 500.000, uang bulan kok 500.000 Sampai saya kirim kurnangan Butis juta. Lah, di kuliah Jakarta. Wong tua ngirim Jakarta. masuk bayangan Jadi dan corong juga suka kan, rumah, kan? Sanggup tak cutar juta orang pun, sanggup lampu. Masa mosok nah, antak, kok? Masa mosok sanggup rumah juta? Jangan ya, iya. uang grup B, gua aneh. aku lah, aku sebagai wong aji kan? Yohan, uang itu suara, suara ini enak ini nanti jadi aku malian, kamu bingung-bingung ya kok iso, kok iso, kalau mau ngurang aku ya dianggap teko si naung, ngak haji nyusup pun kalau mau di asal saweran, penungguna, itu pun yang karuan nyeteng dong ya? lah kira-kira bahasa yang ngalaminya, itu agak komunitasnya, agak gempen aku lah kok, ada-ada aku lah, sampai anakku lah, sering paham. Anak gua tadi milih, Oh, kok <laughs> <laughs> oh, oh, <okay. laughs> okay, so, gak disuruh duduk? Baru gabut, Pak. Gitu. Oh, oke. paham ya, coba. Ya, saya takut. Anak aku lalu saya kelas selamanya, berarti rasul bilang Akhirnya takut. Kencan-kencan gabut itu. Oh, oke, kayaknya loh, nah, jelas itu Gabut itu gimana? Loh, kok? Gak, gak males, Kurang kerjaan ya. Cuman. Yeah nggak mau, karena mau. terus anak-anak lagi kondisi takut anak bapak angkatan ini maksudnya Ya. Enggak paham to kowe iki. Maklok-maklok ten niki. Ikane Semah Purna. Ikane Semah Purna to wis serarau angkatan niki. Enggak garai. Satu kapan nek sing saiki kepo. Mager. Waduh. Iye sagede ngono iku. Dadi kok ibu Abbas kok ngarep ora bisa bahas Berarti ra mikir maksudnya Maksude logikane ngono. Ono luwet mainstream, ono luwet singlish mah punah. Singrong yang wong kuno puno, coba puno. Udah woi cangkatan tancaiki sih wong kuno beraroh Kalau lu nanti kesel nanti bisa meluru anak, kuratu ruangan, Kan senang berulang, berdalun, mutu metu buram. Oh, kok gak tidur-tidur? Baru gabut. pak ya, petak-petak, biket atak, kok yuk. Gak, aku masa datang aku malah Masak gabut gak? Badan yang groovy bukan, katanya, aku terkena. Yang gede, kakila ini. Oke, cepat. Tapi nak masalahnya udah paling apik. Wong belah, ngerti kan belah? Wong pesisir. Wah, gue lho nih suka nanya. Gue, soalnya sini terlalu wajib, gue. Anyar, judulnya segera. Kayaknya gue udah langsung gue sama sinetron ngadar wapi lejudulnya apa? orang-orang yang angin, orang yang angin gue lah deh, agar sinetron, no, terus segera tak masuk kan, gue mau sinetron, sok, judulnya, gue gue sinetron sinetron lah lejudulnya apa? dia orang, dia orang merosok itu sama dia <laughs> tenang aduh yeah, ya, sekolahnya ngono kira-kira mungkin ngerti logika orang Arab, orang paham saya Arab, mungkin bahasa itu sudah gak digunakan lagi, ya, tapi mungkin belum dapat asyikro diwanol arum kalau ada dapat uang ibah, cek, link siit itu dimong Bakat sosial, kalau ngaji itu di purwongbing nggak bisa. Tadi gua hati ate bapak. Ha, kedua anak ngaji gua itu gua naik ngomah di pusong bingung kan. Tangan-tangan itu tenan, loh. Lagu ngaji tafsir jam 11 seperakat. U jam itu subuh sudah teko. Oleh dokter bojone biar, wow. Itu yang orang naik ngomah apa dua alasan ngasih gus bang yang pasar tak takut gus lo pendak pendakar kok alasan ngasih jenengan Padahal diora daerah gunungan aslinya yang pasar sih cukup bangus tapi kan rugi ini menisan mulai besok berangkat apa <tuk> apa saya menghindar sejahat apa istri mereka <tuk> menakutkan sampai sebegitu dah saat <tuk> Semoga berkata teman-teman sama alami Abbas Apa makna wa fatih, wafatih Kalau saya berkata, layuk itu Resong liputi, diluat jiklan luat Soba ilah nabi yun, kecuali na. Maksudnya, nye, ibnu abbas Oral rohnya tidak masalah, panjang luat Terlalu luas, yang perso sempurna Namun, layuk itu Billuati, ilah nabi Bapak laku pet alfa salam masuk intinya Anak hati aku fasadannya Iqlah huruf asuh luhai kuat kama miyatun Kamau pola aku lakinaha tapi lafa kemudian tumipun yang arob faar ropet ha Mongkong arob nosobong arob ha eng lafat alfat Di alsinatia kelawan desan-desani arob wa terus waham walet ha Laninda sopo al arob ha eng alfat An alfa acam jam hai ma fat ajam titinda Ila alfa dia maling afat lafat arob Fa sorot mungkin setio buhati alfat arob hiasan saya Iya kasus paul itu gampang diwan yang sudah bahasa Indonesia majlis yang sudah dan itu wong ora tahu sholat lah yo ya, pak Merkau itu sudah di bahasa no? Indonesia syukur sabar kita ketol yo syukur sabar pikir <laughs> pikir udah lari itu ya bahasa Arab, lo. yo meski nopo apa yo jule wati yo Iya <tuk> barokah ya, ya. barokah ya, ya. ya. iku ngerti ya ya salat di gede sing ora seneng dunia donyaku aja manggon duniko jar banganan malam yar ta fi qadri fal yatrobkan siwa i wal di ardi wa samae nanti kena rido be koder-koder gak oleh manggon dimine Allah alamat rido iku tenang alamat senang paling gampang iku senang seneng kau tan arah enak ibu dhewe tenang iso sak iso lah, gerungkel utang sareng rasa seneng hibur bojo orang bujomu menganggap gue itu musibah susah-susah <SILENCIO> orang -susah lanang, orang bujomu menganggap gue musibah <SILENCIO> orang ceritanya kata-kata, ya hey, aku roh, nak akhirnya ini murah jadi aku nangkrumu betapa sakit ya masyarakat aku sudah lebih sabar, kalau tidak sanggup beko sampai kodok kalau kita teman-teman campur gue di buruk di kalamil Arab Nanti kan, pamangkola ina arupiaten soal soaktik jarani arab dole, pamangkola jamnya tuh dia fatotik, mangkoi tuh dia fun, pamalalan pendapat, pamalalan condong ilaha, dan kalau di mana ilaha pendapat, soal siapa dikin, wam ngecewasi wakor, klop, hatam nongik, wadi, amsilatun nanti kalau alfa, namotun apa, aperek, aperek mana nopo, teko, uta apa ketel, karek emang desa tau orang, nakong desa om nih kendi, nopo, nakong kota mana bopo, kere, apa siapa? teko jadi orang suka teko naung marat kendi karena kue nasi pembie iya <tuan> saudara zaman marat darahnya berkendi kan bareng bareng kasih suka teko <tuan> aku lah rai-rai oh. oh. nah, <tuan> gitu, kan itu zaman marat tuh kerdil nak bareng kasih mau tukur kucing kami berdua kurang kelar di kucing warang <tuan> semua cengkoi alat ini loh singkat <tuan> tek sama tuh jinnya, loh? Iya. Alasin metu nek teko tak gede. Teko lah. Alasin kan sugar. Gak belum nengokin jin. Di dibanteng gak metu doang. Neng film-film di luar metu. Di banten ya metu. <hansionale> ya metu. Di ubuhi apa itu? Belum banyak ya metu. Hakasak ala gizi figluat anak Faridka, kalau ada lagi aliflik Farisu, luqot Persia, sing mesti aroma Persia, buatan Paris, Perancis, tapi mudik Iran, bangga bahasa Paris, lingkuran anu, mana luqut Iran, Iran, era dulu, saya gimuni Persiku, saya gamelan Iqos nolaneq, rahmat nahu, Torikul, Mak jalani Banyu, Auso, ala Alahina, itu berarti nggak sok nopenyu, tidak, tidak, tidak, tengkobi, pokoknya alat, nunggu nggak sok nopenyu, nunggu nati gua, nggak sok nopenyu babe enak timpoh, berkata langsung Teko itu ada, saya akan banjut di sana, betul nih Sebenernya, Teko yang mengharapku lah Melara, tak mau suka desa, sudah tau suka, mesti maknanya gede, tak jamin Saya tau tahu kasih, terus tuku Teko ramik kita larang Wah, melepuk ebol Ini Teko, anaknya ini Mekah, tukunya ini jitah Tuku kebodohan, larang jadi api Padahal larangnya, mereka Ihi raib arab hakau ma ma saya sama'u Ra caiki ibla'i. Akhroja min hatim Anwar bin Abi Thalal, qala ta'ala ibla'i ma Apa nyetep ulang? Napa? Nyetep ulang. metu terus ulang kan banjir nabi-nabi no, kan kombinasi langit nuruna udan, bumi ngetokno ngetokno sumber kan terus desi ya langit ngetokno udan, sing bumi muntahno sumber nah, terus bareng kepengin leren pengiran utus langit kon leren sing bumi kan nyerot ulang no nah itu is dari ibu dong ya kanak mutu ya. terus dibanjir terus Akhlada koral wasiti fil irsad. Akhlada ilal ardi, kalau walakin Akhlada ilal ardi, wasalak awan. Wasu alihim nabaa alladhi ate nahu ayatina. Pan salah kominga faat pakusaiton fakah naminal. Terus waloshi nalarufa nahu ya. Walakin nahu. Akhlada ilal arat. Nau. Akhlada tak jani bal amu apa tak angkat jadi wali sajane tak angkat jadi wali jadi wong bijak tapi kelakuan itu seneng dhu nyo nane wali wali gora oleh seneng kebalam balam itu wong alim seengape diangkat pangeran walau sihna laru pak nahu dihabeja tapi walagi nahu akhlada ilal arti tapi dek nahu sukurang beju pangkat usen wong alim gak seneng dhu seneng pangkat pangeran terus tersinggung Walakinahu akhlada ala la manan apale arti Rokana, condong di Ibrania. Merko nek bahasa Arab manane langgeng ngono maksud iki. Condong nggih. Nek bahasa Arab kan maknane khalid langgeng. pasal ning ayat iki maknane condong. Oh nek ngono itu ora sing padha khalid condong. Maknane Rokana, condong. Emang mau aku wong alam sing ape diangkat pengiran. Bareng ngono teneng du. Akhirnya sebenarnya dunia ini muridnya malah masalah, <t começou> ya murid dunia ini weh masalah, lalu uang murah suka, hafidh Abu Jafri Munir Afnan an Naha ash-Shurur, pirau ranjang ranjau bahasa al-aroik, nama, aroik itu nih bahasa Arab jurau no, tapi maknanya uran, itu songkok bahasa Arab saja, al arawik al arawik itu al alal aroiki lo, bocah orang arab Arok, nah, itu mana nih surur suruh itu ranjang semua itu ranjang ranjam itu saya ngewes du masalah suwi suwi itu maka lawan wani mulai akhirnya ngaji, wah ngel tempen, wah lho loh itu ini kita ngaji sungi, iya, wah, nil -nil, nil -nil. nak ampun itu Jadi kita rongok tragorau gak mang test ayo ngasih sumi Siap lagi terakhir hutan fujoni Kebun Armonis tahun 2007 kan Saya ngomong roa merasa kehilangan Tahunnya sapi ya Oke dong Bulan maduning coba bro Oke tau kok punya enggak enggak betul harus berapi enggak nak mertua mertua saya enggak mertua orang mantu enggak ngangge problem lu terutama ponangan aslinya nak kere nak rajelas lu pirang gini ponangan tidak tahu ngerti nak kotoran itu pirang bukan penggawa nikah Dikian, aslinen. kita asli nih lagi aku itu wow, oh, tambah kita itu Ramadhan, lah, yeah, yeah. Nah, itu nah ramah salah tapi kan palingan kiri <tinyata> <tinyata> ya, jajasan jajasan sepatu nah gua, pas lamaran gua, juhacan, ya, suwi lah <tinyata> seorang ng ngombar minggu sih boleh kakono papaan, <laughs> jok kaget yang aja nih, kiri cuma, gue penipuan nih gue, enggak perusahaan nih, cuma jajan <t palmitting andplets> lah, pertama kan jajan ya terus pancanya, dorono, gawa inova, gawa herli, terus gawa Alpha, bareng-bareng seminggu terus nge-tengah ramin gak terus apa istabro mil, apa, macam mana? istabro, istabro itu akur jempol hadim, aneh anahu azibat sutra al-wadid kangkandel bilu wajil ajam jadi bahasa Arab Dewi orangnya istabrok tapi maknanya apa? sutra yang tebel istabrok Dewi asal usai bahasa apa? ajam terus apa lagi? asfar asfar itu apa? kamasarim simari yahmilu Asfar. ya Kalau walawasiti si lirsa ya al-kutub piro-piro kitab Menak nombok kitab apa? kami bukau ya khimah aduh kamase areh himar ya milu aduh aduh ono-ono aduh gak ambik matawe ora kuwi orang ora terus istri no istri apa samono istri apa gak sing awal-awale loh eh sebetis kita kutu ala istriku ala dalikum istri kalau Abdul Qadir membaca Al Quran maknahu ahdi perjanjian ingsun nama no? wah Isron binak Tonya dalam bahasa nabat kaum nabati di daerah Yordania aqua haka ibnu Jauzi an Nahah al Aquas berproken di binak Tonya jadi aqua mana nih kendi atau rasi bahasa nama no? Arab kami aqua di mana nama no? aquas Atwas samae guzul Biasanya biasane ki Jawa mana gendi ya. Kadang ge desa mau nak desa muni gendi nak kota muni. Ina ghairuna zirinna inna fi walakin idza tuitum fatkhuru fa idza tuitum fantas. Ka aga setelah khuru buyutan terus. Ghairuna zirinna inna. Cek gelak jundang nadi nak acara musbar nang mulai ojo ngenteni makanan. Matang soalnya sekarang no serang mau di sana mulai ini mulai moga cinta ketemu kalau kita ngoncon yang bisa jalan bisa bergabung? ya, semuanya oke, kalau kita ingin keimangan kita ingin keumat apa mau ngerti tanggal pengusiran gue jalan ya proses rapat terus Allah kenapa? inna ibrahimah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 jadi ya, Allah awah biambe ternyata ada bahasa Arab noh terlebih lagi asalnya abu se call al-awwah al-muken noh jadi nabi Ibrahim itu inna Ibrahim jadi nah, bu awwah ayel muken no? ya, kan suka ngerti bukan ya, selera bahasa Arab kan kini ya, kini kini, ya. Ya, yang ini masih ngerti itu lengkap sih yang ngertiin itu orang ini mohon kau ida tuh al-Fatih